Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi. Wa man tabi'ahum Ya ayyuhal ladina amanu Allah, salida, Yuslih lakum a'malakum Wa yaghfir lakum zunubakum Wa rasula, wa faza abima, Amma ba'd Om muslimin dan muslimat Jama'ah Salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita sungguh bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas beragam ni'mat berbagai kebaikan yang Allah subhanahu wa ta'ala timpahkan kepada kita. Terkhusus di saat ini, saat kita merasakan ni'mat besar berupa kesempatan mendatangi rumah Allah. Mendatangi masjid yang merupakan tempat terbaik. Sekedar berada di masjid, Sudah merupakan kebaikan besar. Apalagi kita diidinkan Untuk menegakkan Salat berjamaah Yang disertai dengan zikir dan doa Dan Alhamdulillah Dilanjutkan dengan nekmat besar lainnya. Berada dalam majlis ilmu Kalau kita pergi haji atau umrah Kalau kita sudah sampai di masjid Nabawi Maka orang-orang berlomba-lomba Supaya bisa berada di satu tempat di masjid Nabawi namanya raudah raudah artinya taman kebun kenapa orang sampai berlomba-lomba mau sholat mau berzikir mau berdoa di raudah itu karena nabi bersabda ma mimbari Wabaiti rawdatum mirdil jannah antara mimbarku dengan rumahku rumahnya Nabi sampai masjid sebelah kanan antara antara mimbar dan rumahku adalah rawodoh taman dari taman-taman surga karena hadis inilah Makanya kaum muslimin, kalau sampai di Masjid Nawawi, mau tolat di situ. Supaya dengannya diharapkan bisa berada di taman surga di akhirat. Ingin berdoa, ah, berdikir di situ. Hanya tempatnya sempit, eh, antriannya jutaan, jadi diatur antri itu rawdo, tapi ketahuilah jamaah ada juga rawdo selain itu dan Nabi juga yang mengatakannya sebagai rawdo taman-taman surga apa itu Majlis-majlis ilmu tempat-tempat yang di dalamnya kita mendengarkan ilmu untuk mengenal kebesaran Allah. Untuk mengenal kemuliaan Allah. Untuk mengenal ketinggian Allah Subhanahu taala. Itu juga Raudhah. Nabi mengatakannya sebagai Riyadul Jannah. Taman-taman surga. Karena itu bersemangat untuk salat di Raudhah di Masjid Nabawi Harusnya bersemangat pula Untuk berada dalam majlis ilm, ilmu Sebab kedua-duanya Nabi yang bilang Sebagai Raudah Taman Taman surga Karena itu Kita yang diizinkan Untuk berada di tempat seperti ini mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala, guna mengingat Allah untuk membesarkannya, untuk memuliakannya, untuk mempelajari agamanya, untuk mengenal petunjuk-petunjuk Nabinya, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, berada pada kesempatan-kesempatan seperti ini adalah nikmat besar, kemuliaan besar. Yang hendaknya senantiasa kita jaga, kita syukuri. Beruntunglah mereka-mereka yang menjadi sebab terselenggaranya majlis ini. Yang mengurus, yang mengizinkan, yang menyiapkan tempat, dan siapapun yang terlibat dalam terselenggaranya kebaikan besar ini. Om muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Wata'ala Kenapa Sampai majlis ilmu Disebut sebagai Raudah taman dari Taman-taman surga eh, Padahal kalau kita masuk Di majlis ilmu, tidak ada Taman, kalau taman kan Niak pokok Rambutan Niak langsat Niak durian Ya yeah. Ada kolam-kolamnya. Ya, juku'na. Ya. Taman. Kenapa? Sampai majlis ilmu disebut taman. Dari taman surga. Karena Berada dalam majlis ilmu. Seperti berada dalam taman. Eh, ya, pernah pusing-pusing ke. Eh. Dengaliku luntak. Jaina permasalahan dikantorkah atau di rilis Ka e. kemudian kita ada jangan dulu pikirkan itu mau pergi dulu ke Taman pergi ke tempat kebun Iya e. masuk ke situ menikmati kebun-kebun keindahan bunga maka apa hilang pusing-pusingnya hilang susahnya Keluar, dia damai, bahagia. Itu taman. Majelis ilmu persis seperti itu. Majelis ilmu persis seperti itu. Kita punya kesulitan, punya permasalahan, masuk majelis ilmu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hati longgar. Kita akan diberi kebahagiaan, diberi ketenangan, sehingga keluar dari majelis ilmu. Rasa perbedaan berada di taman, ilmu dengan berada di luar. Yang kedua, kenapa sampai majelis ilmu disebut sebagai taman-taman surga? Karena kebun surga itu dibangun oleh apa yang kita dapat. Dalam majlis-majlis ilmu. Nabi Ibrahim AS. Ketika bertemu dengan Nabi Muhammad AS. Dalam peristiwa Isra' Mi'raj. Nabi Muhammad bertemu dengan bapaknya. Nabi Ibrahim AS. Kata Nabi Ibrahim. Muhammad. Sampaikan salamku kepada umatmu. Abbatu salangku, Nabi Ibrahim titip salam untuk kita. Sebab umat Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam itu umat istimewa, umat yang paling hebat, paling dimuliakan dari semua umat. Sampaikan salamku kepada umatku dan beritahu umatmu, beritahu umatmu. Bahawa surga itu kian, kebun surga itu kata Nabi Ibrahim kian, tanah lapang yang luas, tidak ada pohon, tidak ada bangunan, lapangan saja luas. Wa kirazuha, tanamannya, bangunannya adalah Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah wallahu akbar. Kata Nabi Ibrahim, ya, eh, tanamannya adalah subhanallah. Siapa yang punya subhanallah, memperbanyak subhanallah, oh banyak nanti pohonnya di sana. Allahu akbar. siapa yang hebat Allahu akbarnya? Banyak Allahu akbarnya. Oh, banyak di sana pohonnya. Banyak di sana kebunnya. La ilaha illallah. Subhanallah. Itu tanamannya. Sehingga kebun di surga, iya yeah. itu harus diupayakan dengan bertasbih, subhanallah. Dengan bertahlil, la ilaha illallah. Dengan bertahmid, alhamdulillah. Dengan bertakbir, allahu akbar. Empat ini, kita dapat melalui majlis il, ilmu. Dalam majlis ilmu, kita dipahamkan. Apa batuan la ilaha illallah. Kita pun mengerti. Kita pun terima. Kita pun ucapkan. Kita pun amalkan. Sehingga, tertanam, tumbuh kebun di sana. Dikasi banyak. Tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Melalui majlis ilmu, kita dipahamkan apa arti Allahu Akbar. Kita pun terima. Kita pun bertakbir Allahu Akbar. Kita amalkan dalam keseharian Allahu Akbar. Sehingga apa? Kita menanam, kita berkebun, kita membangun. Eh, kita membangun villa, istana. Bangunan-bangunan hebat di surga. Kita membangun kebun-kebun di surga melalui La ilaha illallah. Melalui Allahu Akbar. Melalui Subhanallah. Melalui Ahmid. Alhamdulillah. Dan itu makna dari kalimat-kalimat ini kita dapatkan melalui majlis-majlis ilmu. Makanya majlis ilmu apa? Taman-taman surd surga sebab melalui majelis ilmu kita sebenarnya mempersiapkan kebun dan kebun di sana jamaah we satu jengkal di sana satu jengkal di sana iya eh, tidak ada artinya dengan seluruh tanah yang ada di Takalar Seluruh tanah yang ada di Indonesia, seluruh tanah yang ada di dunia, dah ada artinya, satu jengkal di sana. Tetapi jangankan tanahnya, ini lengkap dengan bangunannya, Lengkap dengan kebunnya Lengkap dengan sungainya Lengkap dengan fasilitasnya Lengkap dengan pasangan-pasangannya Pelayan-pelayannya Lengkap dengan seluruh kenikmatannya Kita bisa dapatkan Yang penting Kita jujur ingin mendapatkannya Betul-betul terima La ilaha illallah Betul-betul terima Allahu Akbar Betul-betul terimah, subhanallah. Betul-betul terimah, alhamdulillah. Rimah kalimat-kalimat ini. Empat kalimat kata Nabi. Ini empat kalimat yang paling Allah subhanahu wa ta'ala cintai. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Empat kalimat yang terserah kita mulai dari mana? Kita mau bilang subhanallah. Walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar atau subhanallah wallahu akbar walhamdulillah wala ilaha illallah atau allahu walhamdulillah subhanallah. terserah dicampur-campur ini mau di depan di akhir empat ini sama saja yang penting adalah taat kita bilang subhanallah di singi saat kita bilang, Allahu Akbar, betul-betul tertanam di dalam hati. Saat kita bilang, La ilaha illallah, betul-betul kita cintai. Kita cintai itu kalimat. Kita betul-betul tanamkan di dalam hati. Saat kita bilang, Alhamdulillah, maka apa? Kita betul-betul siap melaksanakan kalimat-kalimat ini. Disilah kalimat ini, gampang sekali. Eh, tak perlu tenanah sulit doik tahuah. Eh, kalau sekarang beli tanah, mana niat doik nak tahuah? Eh, Ia menguruskan poin, urusan ni, urusan ni. Eh, Ia, apa pun naik memeribat di lek bagi surat-surat na. Apa? Surah ampak... Eh, ternyata dua sertifikatnya. Eh, poh, gay megi, si tapi kalau di sana ndak perlu semua itu yang diperlukan adalah kejujuran jujur betul-betul mau betul-betul mau jujur menginginkan surga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman menjelaskan hari akhirat Hada yawm kata Allah an hari kiamat ini di hari kiamat Allah bilang, An-Nialluwa adalah hari yang kejujurannya orang-orang yang jujur yang akan memberi manfaat. Jujur. Yang jujur. Jujur sebagai hamba Allah. Jujur sebagai umat Muhammad alaihi alaihissalatu wassalam. Jujur sebagai kaum muslimin. Jujur dalam La ilaha illallah Jujur dalam subhanallah Jujur dalam alhamdulillah Jujur dalam Allahu Akbar Jujur dalam solatnya Jujur dalam puasanya Jujur dalam haji dan umrohnya Jujur dalam zakat dan sedekahnya Jujur dalam silaturahimnya dan membantunya Jujur dalam seluruh amalannya Itulah yang bermanfaat Kejujuran Jujur artinya di dalam A, ah. di dalam A, ah. di mulut A, ah. perbuatannya A. Ah. Itu jujur. Di dalam tertanam la ilaha illallah, di mulut la ilaha illallah. Perbuatannya betul-betul menunjukkan la ilaha illallah. Jujur menerima la ilaha illallah, pasti masuk surga. Semakin banyak, la ilah illallahnya, semakin banyak bangunannya. Semakin banyak kebunnya. Gratis jaman. Ya, Baru mahalnya ini harta? Hebatnya? Mau berapa luasnya? Tergantung berapa, berapa yang kita inginkan. Semakin banyak kita inginkan, harus semakin banyak la ilah illallahnya. Harus semakin jujur. Engka motto pun lamu-lamu mungki. Eh. Petani yang jujur, petani yang apa? Yang membuktikan bahwa eh, saya sudah panen ya. Eh, lihat mie. Ambangung balak, eh. Ambangu makbal, eh. Kupasiko oleh anakku eh. Dari itu semuanya, itu jujur namanya. Betul-betul terbukti. Demikian pula yang jujur sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Dia buktikan. Dia pelajari. Dia dalami. Dia geluti. Dia pahami. Terus menerus. Gagal, dia pahami lagi. Gagal, dia pelajari lagi. Gag terus dia lakukan perbaikan. Kemudian dia lakukan. Dia upayakan. Dia upayakan. Terus seperti itu. Sampai akhirnya berhasil. Ketika berhasil, dia pertahankan. Dia tingkatkan. Terus seperti itu. Ada hambatan, ada kendala. Dia hadapi, dia sabar di atasnya. Sebab itulah jadi petani. Jangan jadi petani kalau tidak mau. Apa jeko? Eh, mau jadi petani tapi modal tanah saja, tinggal panen. Nah, mungkin harus dikolah dulu. Eh, siapkan pengairannya, kelola pembenihannya, beli bibitnya, tabur. Itu pun tidak langsung tumbuh. Eh, ditunggu ini benih. benih. Eh. Ditabur juga, ditumbuh. Belum tentu tumbuh. Punanya balau. Atau sisoh. Walaupun sudah dibeni, harus disiapkan lagi tanahnya. Digarap dulu, dipersiapkan, dan seterusnya. Baru kemudian ditanam. Setelah ditanam, langsung berhasil. Tidak. Harus dipelihara. Dijaga airnya, pupuknya, semprotannya. Kemudian, oh, terus sampai begitu muncul di atas. Oh, harus lebih dijaga lagi airnya. Diperhatikan, eh, khawatir nanti saat kita mau panen, tikus yang panen atau karena kurang pupuknya, akhirnya mudah roboh. Harus terus dijaga, dijaga, diperhatikan, diperhatikan, diperhatikan, sampai akhirnya berha berhasil. Eh, bisa dimah dimakan. Bisa dibelanjakan untuk anak istri dan seterusnya. Disimpan-simpan, bisa dipakai untuk haji, umrah, Masya Allah. Ini jujur sebagai petani. Kalau kita sebagai petani sangat paham bahawa orang yang jujur sebagai petani itu yang berhasil, maka seperti itu pula harus kita pahami yang jujur sebagai hamba Allah itu saja yang berhasil. Yang jujur sebagai umat Muhammad alaihissalatu wassalam itu saja yang berhasil. Yang jujur sebagai kaum muslimin itu saja yang berhasil. Bagaimana jujur? Betul-betul dia pelajari. Betul-betul dia dalami. Betul-betul dia yakini. Betul-betul dia praktekkan. Betul-betul dia amalkan. Iya. Dan di antara tanda-tanda orang yang berhasil dia berbagi ilmu. Oke. Berhasil loh. Nah tahu kira rahasianya, resepnya supaya jagungnya bisa tambah banyak, pakai ini kok, pakai ini, pakai ini. Oh, dia sudah pengalaman di situ. Dia bagi sama teman-temannya. Maki konne, maki konne, maki konne. Itu tanda petani yang berhasil. Demikian pula seorang muslim, iya, yang jujur sebagai hamba Allah, dia pelajari apa hak-haknya Allah, apa yang harus saya imani sehubungan dengan beriman kepada Allah. Bagaimana nama dan sifat Allah? Dia pelajari dia pelajari, dia pelajari, kemudian dia yakini, dia amalkan, dia buktikan, dia sholat, dia puasa dan seterusnya. Di atas petunjuk Nabi SAW, semua yang datang dari Allah SWT melalui Nabi dan Rasulnya. Selanjutnya apa? Dia berbagi. Dia ajak anak istrinya, dia ajak kerabatnya. Ayo, sambayang, ke, puasa, menganu. Dia ajak orang juga. Akhirnya apa? Karena dia mengajak orang apa? ilmunya semakin tertanam keyakinannya semakin dijaga pahalanya semakin dipelihara oleh Allah karena dia jaga itu sebab sebab-sebab berkah iya mau jadi mau tanaman kita semakin berhasil mau tanaman kita semakin berberkah jangan kikir berbagi dengan sesama petani itu rahasia itu iya biasanya orang berfikir ah, oh, cakko-cakko enunda tapi tentu gawe. Padahal justru saat kita kasih orang turun pertolongan Allah berkah, berberkah itu. lihat hitung-hitungnya harusnya hitung-hitungnya seperti ini. Kalau kita jadi sebab hasil panennya tengaco. Semakin meningkat, kita jadi sebab ilmu kita dipakai, teknik pemupukannya kita dipakai, meningkat hasil panennya Maka apa? Kita juga dapat pahala dari semua hasilnya itu. Kalau dengan hasil jagungnya menyumbang, kita juga dapat pahala sumbangan. Rekan-reken ya, nih kita belum keluar ini, tapi sudah dapat pahala sumbangan. Ya kasih anak, anak istrinya kita terlibat juga pahala itu banyaknya kebaikan dengan berbagi il ilmu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai umat Muhammad Alaihi Ssalam dan sebagai kaum muslimin hendaknya kita betul-betul pandai menjaga kebaikan besar ini nikmat besar ini dengan cara jujur di atasnya ketahuilah uraian jujur uraian jujur itu adalah jujur dalam mengilmuinya yang kedua jujur dalam mengamalkannya yang ketiga jujur dalam berbagi menyampaikannya. Yang keempat, jujur dalam bersabar di atasnya sampai malaikat sampai malaikat kematian datang menjemput. ini empat. Kunci kejujuran. Kunci keberhasilan. Ilmui supaya semakin teryakini. Amalkan supaya lahir kebaikan dakwahkan sampaikan supaya semakin kuat dan semakin berberkah semakin tersebar kebaikan selanjutnya sabar di atas ini terus ilmui yakini terus amalkan terus dakwahkan terus seperti itu sampai apa sampai malaikat kematian datang menjemput mana dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman A'udzubillahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wal Innal insana khusr wa Watawasal Watawasal bil -sabr. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Bersumpah Allah bersumpah Tak tanggung-tanggung ini kalau disebut dalam Al-Quran, maka itu artinya perkara besar. Tapi, kalau sudah sampai disebut dalam Al-Quran dan Allah sumpahi lagi, maka ini perkara besar-besar, eh, perkara besar yang paling besar. Sebab, Allah sebut dalam Al-Quran dan Allah sumpahi lagi, supaya kita betul-betul pahami, supaya kita betul-betul perhatikan. Supaya kita betul-betul mengerti apa sumpah Allah. Walla asr. Demi waktu. Demi masa ini. Termasuk makna al-asr, waktu sore. Sebab waktu sore, waktu banyak orang lalai. Sehingga kalau yang banyak orang lalai, dia bisa jaga maka waktu yang lain Insya Allah ta'ala lebih mudah dijaga demi waktu ini innal insana khusr. sungguh seluruh manusia betul-betul dalam celaka ini ayatnya nih sampai di sini ayatnya ini maknanya sungguh demi Allah berfirman demi masa sungguh seluruh manusia Al Insan di sini artinya seluruh manusia kita masuk di dalamnya. Jadi ayat sampai di sini kita masuk. Sungguh demi masa, sungguh seluruh manusia, lah betul betul lah di situ bermakna betul betul fi dalam. Kalau dalam tidak bisa keluar di dalam. Usrin rugi, ditangin pakai tanwin. Usrin yang menunjukkan ruginya sangat mengerikan. Dalam Al-Qur'an alif lam bertanwin atau tidak itu semuanya punya makna. Tapi di bab jarib yang pah. Eh, kita bisa paham lebih. Sungguh seluruh manusia betul-betul pasti dalam kerugian besar. Kalau ayatnya sampai di sini jamaah kalau ayatnya sampai di sini ay tenang Pasti celaka semuanya. Tapi kita bersyukur. Ayatnya berlanjut. Illa kecuali. Weh, kecuali. Begitu muncul kecuali, maka apa? Pikiran orang langsung, weh, saya mau. Pasti mau ke sana itu. Ini seperti, ini kondisinya ini, ini ayat seperti orang dalam rumah. Ini dalam tempat, ruangan, tertutup. Kemudian kebakaran di dalam. Kebakaran di dalam. Tertutup ini. Dalam rumah, kebakaran di dalam. Saat terjadi itu, apa yang difikirkan orang? Bagaimana salah? Selamat. Bagaimana keluh? keluar? Iya. Yeah. Begitu terbuka satu pintu, eh, begitu terbuka satu pintu, maka gimana keadaan orang di dalam? Pasti berlomba untuk ke sana. Pasti berlomba untuk ke sana. Seperti itulah rasanya membaca ayat ini. Itu setiap ayat punya rasa. Ini yang banyak kita tidak punya. Kita baca, tapi kita tidak punya rasa. Kita tidak punya ilmu. Kita tidak punya sikap terhadap kandungan ayat. Akhirnya ayat-ayat Al-Quran banyak. Hanya sekedar jadi bacaan. Tetapi tidak menjadi ruh dalam kehidupan. Tidak menjadi cahaya dalam kehidupan kita. Ini, coba kita pahamkan ini. Coba dekatkan cara memahaminya. Surah wal-Asri rasanya seperti itu. Orang dalam bahaya. Coba lihat. Awalnya ayat apa? Sumpah. Allah sumpahi apa? Sumpah pasti celaka. Kalau Allah yang sumpahi pasti celaka, siapa yang bisa selamatkan? Celakanya lagi pakai sumpah. Kemudian pakai inna, Pakai al-insan seluruh manusia. Pakai lam. Yang bermakna penguat. Pakai fi yang bermana lingkup. Tidak bisa keluar. Khusrin, ditanwin lagi. Yang menunjukkan bahayanya sangat besar. Sehingga kalau kita baca ayat itu. Wih, wih, wih. Enggak apa, Amin? Enggak Amin? Begitu dibaca. Illa, kecuali. Wih, langsung terbuka. Jalan keluar. Langsung terfokus ke sana. Kecuali siapa? Alladina amanu. Langsung tangkap ini, jangan pernah lepas ini kecuali orang-orang yang beri beriman. Beriman itu apa? Nabi ada dia pelajari. dia pelajari, dia pahami, dia dalami, dia yakini, itu aman. Bukan sekadar dipelajari, hanya disimpan di otak atau hanya disimpan di buku, hanya disimpan di HP, tapi tidak masuk di dalam hati, maka belum Bagaimana teryakini? Yakin? Tidak ragu? Ini ilmu. Ini jalan keselamatan yang pertama. Ilmunya teryakini. Illa amanu. Kecuali mereka-mereka yang beriman. Ya ilmu Al-Quran. ya ilmu hadits Nabi. Dia pelajar yang datang dari Nabi. Iya. Eh. Untuk apa? Untuk dia yakini. Yakin artinya tidak ragu. Itu amanu. Sannat apa'na? Tak ada keraguan. Wa'amilus solihat. Yang kedua, dan beramal dengan amalan soleh. Jadi yakin, kemudian dia amalkan. Sehingga lahirlah amalan soh, soleh. Ini jalan keselamatan. Kalau sudah dua ini kita amalkan, iya kita pelajari, yakini, kita amalkan, maka kita sudah selamat. Tapi ternyata dalam keselamatan yang disebutkan dalam surah ini empat. Iya, eh, ada yang ketiga. Apa yang ketiga itu? Menyempurnakan selamat wa tawasau bil haqq. Salim mengajak kepada kebenaran. Itu tadi berbagi. Tidak cukup dia saja yang beriman dan beramal. Tapi dia bagi. Dia ajak juga saudaranya. Dia ajak juga terkhusus apa? Yang dibawa tanggungannya. Anaknya, istrinya, orang tuanya diajak. Untuk apa? Untuk beriman. Untuk beramal dengan amalan soleh. Sehingga apa? Sehingga semakin banyak kebaikannya, semakin bagus ilmunya, semakin berberkah kuat keyakinannya, semakin berberkah amalannya. Kalau kita sudah miliki ini, maka tinggal miliki kuncinya yang keempat. Wa tawasau sabar. Salim memberi nasihat untuk bersabar. Bersabar di atas apa? Bersabar dalam belajar. Supaya teryakini. Bersabar dalam beramal. Supaya semakin lahir amalan soleh. Bersabar dalam berdakwah menyampaikan. Terus dia bersabar. Sampai apa? Sampai malaikat kematian datang menjemput. Jadi, bisa dibilang. Sabar kunci dari empat ini. Niat tahu. Nah, pelajari Puis Sangat dalam ilmunya Tetapi dia tidak sabar Dalam mempelajarinya Akhirnya ilmu itu dia tinggalkan Tidak ada artinya Padahal sudah S1 S2 S3 Jurusan tafsir lagi Eh Tapi kutus sambayam Berarti apa? Banyaknya itu ayat untuk sholat Kenapa tidak bisa sholat ya? Berarti belajarnya bukan untuk dia, diyaki, ini hilang berkah ilmu yang diinginkan adalah bagaimana teryakini. tertanam kuat, iya, dan sabar di atasnya. Dijaga itu ilmu. Sebaik-baik penjagaan ilmu adalah amalkan itu ilmu. Kalau ilmu diamalkan maka itu terjaga, semakin terpanam, semakin kuat. Bahkan apa? Saat kita mengamalkan sesuatu, bertambah ilmu. Itu namanya ilmu ilham. Iya. Yeah. Ilmu yang diberi saat kita beramal. Iya. Yeah. Makanya kadang kalau di pertanian, kadang insinyur pertanian. Ini insinyur pertanian ini. Dia sebagai penyuluh pertanian lagi. Tapi ilmunya petani justru lebih banyak. Sebab insinyur pertaniannya ilmunya dari mana? Dari dosen. Dosen juga yang tidak pernah bercocok tanam. Eh. Hanya sekedar masuk penelitian. Penelitian selesai. Tapi petani langsung kerja. Kerana menanamnya dia bajak, dia ini, dia ini, sampai dia makan. Saat melakukan proses ini, petani itu punya ilmu yang tidak bisa didapatkan oleh orang-orang di kampus. Makanya para penyuluh pertanian supaya ilmunya semakin hebat, itu dia datangi petani-petani apa? Petani-petani berpengalaman. Dia datangi itu. Bagi pengalamanmu di atas semua. Sebab itu apa? Oh, ilmu tidak bisa didapat di kampus. Ilmu itulah yang melahirkan penelitian lebih jauh. Yeah. Kadang lahir penelitian-penelitian baru. Itu justru didapat dari apa? Ilmu pengembangan petani. Sebab ada yang muncul. Ada ilmu yang muncul. Saat kita mengamalkan. Kita belajar tentang solat. Kita, kita ambil misalnya kitab tentang solat. Yang hadit-haditnya sahih sudah, Masya Allah. Dari para ulama, ayat-ayatnya, hadit-haditnya. Kita pelajari, sudah diterjemah bahasa Indonesia. Diajarkan lagi sama guru. Kita pelajari, kita hafal, Masya Allah, sudah tahu, sudah tahu, sudah tahu. Pokoknya sudah kuasai ni buku. Eh. Tapi saat kita sholat, ilmunya pasti bertambah. Ada ilmu yang tidak bisa disebut di buku. Hanya didapatkan saat diamal diamalkan. Jadi saat kita amalkan itu ilmu, kita akan semakin berilmu. Semakin berilmu. Semakin kuat ilmunya. Ilmu yang seperti ini namanya ilham. Ilmu yang seperti ini kadang tidak bisa ditulis. Bahkan tidak bisa diungkap. Tidak bisa diungkap. Hanya bisa dirasakan. Hanya bisa dirasakan. Kalau kita sudah mampu amalkan, maka cara yang paling hebat selanjutnya Untuk menjaga ilmu Supaya keimanan semakin kuat adalah Dengan mengajarkannya Kita ajarkan itu ilmu Saat kita ajarkan itu ilmu Maka ilmu kita semakin kuat Semakin bertambah Iya, semakin berberkah Dan semakin banyak pahalanya Ajarkan itu ilmu Sampaikan itu ilmu Terkhusus kepada Orang-orang yang menjadi tanggungan kita Ya ayyuhalladina amanu Wahai orang-orang yang beriman. Hu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Jadi bukan hanya suruh supaya kita selamat. Tapi Allah suruh apa? Selamatkan juga anak istrimu. Itu tanggungjawab. Eh, kalau tidak mau seperti ini, yang tidak jadi bapak. Jomblo terus saja. Kalau jomblo terus, eh, tak boleh kita. Wah, tapi kalau mau punya pasangan harus ikut aturan Allah. Siap menjadi sebab pasangannya, turunannya jadi orang-orang yang selamat juga dari api neraka. Untuk itu, kita dulu yang harus berilmu. Amalkan, kemudian ajar, ajarkan hingga semakin kuat. Nah, selanjutnya miliki apa? Miliki yang keempat sah, sabar di atasnya. Siapa yang bisa wujudkan empat ini betul-betul jujur di atasnya, maka disitulah kejujuran yang sebenarnya. Kau muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wataala. Saat penduduk surga masuk ke dalam surga. Maka para malaikat yang menyambut penduduk surga, menyambut mereka dengan satu salam. Lihat salamnya, disebut dalam Al-Quran. Para malaikat sambut penduduk surga. Salamun alaikum. Kima sabartum. Fani'ma'u qobaddar. Keselamatan total. Keselamatan besar untuk kalian Dengan sebab Kesabaran kalian Dengan sebab Kesabaran kalian Bima sabartum Dengan sebab kesabaran kalian Tunggu surga ini Adalah senikmat-nikmat tempat kembali Coba lihat jamaah Dia punya iman Dalam beragam uraiannya, Dia punya amalan dalam beragam bentuknya Dia punya dakwah dalam beragam tempat dan caranya Tapi ternyata Sambutan salamnya Satu, salam sabar Kenapa anda disambut dengan salam yang lain? Eh Selamat karena Kamu sudah begini, karena kamu begini Karena kamu begini Kenapa hanya disambut dengan apa? Salamun alaikum bima sabartum Keselamatan bagi kalian Dengan sebab kesabaran kalian Kenapa? Karena sabar kuncinya. Sabar kuncinya. Sabar itu kunci. Ada orang sudah mau mempelajari agamanya. Membaca Al-Quran. Menghadiri majelis-majelis ilmu. Dengar ceramah-ceramah agama. Dia mau belajar. Dia semakin mau mendekat kepada Allah. Dia semakin mau mempelajari agamanya. Dia mau salat yang Dia mau beriman yang benar. Dia mau puasa yang benar. Betul-betul dia sudah mulai. Iya. Eh, maka ini menjadi kebaikan besar. Tapi kalau dia tidak sabar. Iya. Eh, tak sabar. Bisa hilang. Bahkan ada orang yang ilmunya sudah sangat hebat. Tapi dia tidak sabar berada di atas ilmu ini. Dia tinggalkan ilmunya. Dia tinggalkan ilmunya. Eh, terjatuh ke dalam kelalaian kelalaian kelalaian kelalaian akhirnya ilmu terlupakan nah, sabar harus sabar jadi sabar itu menjaga ilmu amalan kita biar sedikit amalan tapi terus-menerus sabar kita jaga ini terus-menerus maka dia akan apa jadi amalan yang paling Allah subhanahu wa ta'ala cintai Afdalul ayam afdalul amal Ahabulah amal ilallah, madama sahibuha. Saif dahil afdalah amalan di sisi Allah. Iya adalah amalan yang orangnya lakukan terus menerus, terus menerus sabar, terus menerus. Iya sabar terus menerus, semakin kuat iya semakin kuat, semakin kuat. Ah, baru dia tambah lagi satu, tambah lagi amalan selanjutnya, tambah lagi amalan selanjutnya. Ada orang yang beramal, oh semangat, beramal, semangat, semangat, semangat. Tapi tidak sabar. Akhirnya apa? Ditinggalkan, ditinggalkan, sampai tinggalkan semuanya. Beramal jamaah yang diinginkan adalah beramal harus di atas ilmu. Dan beramal itu harus terus menerus sabar di atasnya. Ini beramal. Mulai dari yang paling wajib, kemudian yang wajib selanjutnya. Setelah yang wajib, datukan yang sunnah. Yang sunnah juga berjenjang-jenjang. Ada yang paling, ada yang sunnah, tapi pahalanya lebih besar. Sama-sama sunnah, tapi yang satu lebih besar pahalanya, maka yang satu yang lebih besar pahalanya dulu yang dipertahankan. Kemudian selanjutnya, yang sunnah, selanjutnya, yang sunnah, selanjutnya. Ini perlu ilmu, jadi seiring dengan bertambahnya ilmu, bertambah amalannya, dia sabar di atasnya, terus dia dakwahkan. Oh, kalau sudah masuk dalam dakwah. Oh di situ harus lebih bersabar lagi, sebab kalau dalam dakwah banyak orang yang tidak suka, banyak orang yang menentang, banyak orang banyak orang yang berhadapan dengan kita harus sabar di atasnya. Dai harus sabar, sebab jalan dakwah adalah jalan yang memang penuh duri dan rintangan. Tidak boleh tidak, harus bersabar. Jalan dakwah itu jalan kesabaran. Jadi sabar kunci semuanya. Kalau kita sabar terus sampai Malakul Mod datang menjemput, maka jadi kebaikan besar. Kita sabar solat, terus kita pelajari, terus kita yakini, terus kita permantap ilmu tentang solat yang kita sudah dapat dari Al-Quran dan Sunnah. Kita sampaikan kepada anak istri, terus kita mantapkan solat kita, tambah solat-solat sunnahnya, mantapkan solat-solat yang memperhebat solat wajib, terus perhebat salat kita, terus perhebat solat kita, bersabar. Sampai malakul maut datang menjemput eh, Sehingga akan menjadi apa? Sebab kebaikan besar Dunia, alam barzah dan akhirat Di akhir ceramah, Saya ingin ingatkan diri saya dan kepada jamaah Satu hal yang harus bersama dengan kesabaran Tanpa ini tidak mungkin bisa bersabar Apa itu? Ilmu Benar yang teryakini. Orang yang bisa sabar solat, kalau dia punya ilmu yang benar tentang solat, dan dia yakini ilmu itu. Ini bisa sabar. Semakin kuat keyakinannya, iya. semakin kuat keyakinannya terhadap solat, maka semakin sabar. Ilmu terus dia ilmui solat itu dia pelajari itu solat sehingga semakin kuat keimanannya ke acara solatnya prinsip-prinsip solatnya solat jamaah ilmunya sangat banyak mulai dari berniat di situ kedahsyatan solat berwudunya doa setelah wudu adab-adab sampai ke masjid eh masuk ke masjid bertakbir Allahu Akbar Allahu Akbar ilmunya panjang Luas. Iya. A'udzubillahimna dua iftitah. Banyak macam ilmu di situ. A'udzubillahimna syaitanirajim. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap ayat dalam Al-Quran itu punya ilmu-ilmu yang harus terus Iya, kita pelajari. Kita perhebat. Luas sekali. Suratul Fatihah itu ilmunya seribu tahun, seribu tahun Allah beri kita, kita gali teruskan dengan al- fatihah, tidak cukup. Sampai seribu tahun lagi, tidak cukup. Kalau orang tahu, kehebatan, keluar biasa mutiara yang ada dalam suratul fatihah. Masalahnya kita jamaah, kita kurang tahu Kehebatannya sehingga kita baca saja. Tidak mau dalami. coba kita dalami. Maka sangat luar biasa luasnya itu suratul fatihah. Yang dibaca imam kita tadi. Salat maghrib. Amanar rasuluh. Wey, itu bergandengan dengan suratul fatihah. Kalau kita punya ilmunya. amanah rasuluh dengan suratul fatihah. Lihat ilmunya. Saat turunnya ini ayat. Ye, saat turunnya ini ayat. Nabi mengatakannya sebagai cahaya. Malaikat yang turun mengatakannya sebagai cahaya. Malaikat yang turun, malaikat yang tidak pernah turun, itu yang turun. Melalui pintu yang tidak pernah dibuka di langit, harus melalui pintu itu. Sampai kepada Nabi, dia katakan, Berbahagilah engkau yang Muhammad terhadap dua cahaya. Suratul Fatihah dengan ayat terakhir, Suratul Baqarah. Selanjutnya dia katakan, Tak satu pun ayat yang kamu baca dari dua ini, kecuali pasti sudah dikabulkan ihdina syiratul mustaqim doa suratul fatihah itu setiap dibaca pasti dikabulkan amanah rasul banyaknya doa di situ banyaknya doa di situ mulai dari pertengahan sampai terakhir doa semuanya itu setiap doanya fa'afu anna warhamdulillah seluruhnya sudah dikabulkan kalau kita punya ilmu itu yakin betul yakin betul dan jangan ragu setiap kita baca Pasti dapat rahmat. Pasti dapat ampunan. Pasti dapat mu'afa. Pasti dapat pertolongan. Pasti semakin dikuatkan. Pasti-pasti itu. Setiap kita baca ihdina al mustaqim. Pasti dapat hidayah. Yakin itu. Kalau kita yakin ini. Pasti kita baca itu. Kita semakin jaga itu. Tapi kalau ragu. Jadi bacaan lepas saja. Jadi orang bisa bersabar. Kalau apa? Punya ilmu. Dan kalau dua ini terkumpul. Dua ini terkumpul. Terus dia berilmu dan terus dia bersabar dalam berilmu berkeyakinan dan beramal serta berdawah maka orang-orang yang seperti inilah yang akan sampai ke derajat tertinggi dalam beragama dalilnya wajalna minhum aimmatayyaduna bi amrina lama sabaru wakanu bi ayatina yuqinun dan kami pun mengangkat mereka. Menjadi apa? Aimah, Imam Imam, orang yang tertinggi dalam beragama Yahduna bi Amrina, yang senantiasa memberi petunjuk dengan petunjuk-petunjuk kami. Kapan? Lihat Allah jelaskan. Kapan mereka diangkat menjadi orang yang tertinggi dalam beragama? Lama sabaru tak kala mereka bersabar. Satu. Wa kanubi ayatina yukinun dan mereka terhadap ayat-ayat kami yukinun, terus yakin. Terus dia pelajari, tanam, dia pelajari, dia yakini, dia pelajari, yakin. Itu terus. Yang seperti ini jamaah semuanya bisa didapatkan, terserah turunan siapapun, dari manapun juga, apapun sekolahnya. Yang penting terus belajar dan sabar di atasnya, maka akan sampai ke derajat yang tertinggi. Semoga Allah Subhanahu taala menjadikan kita seluruhnya Kedalam golongan hamba-hambanya Yang mampu mendengarkan kalimat-kalimat baik Dan mengikutinya dengan sebaik-baik pengikutan Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan kita Dalam golongan hamba-hambanya Yang Terus menerus belajar Untuk meyakininya Terus menerus beramal Untuk meraih kesolehan amalan Dan mendakwahkan ilmu ini Guna meraih keberkahan Serta bersabar Di atas kebaikan besar ini Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita ke dalam golongan hamba-hambanya yang senantiasa tawasabul sabar Allahumma Allahummaghfiril al muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat Allahumma inna nas'aluka bi annalakal hamd la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ard ya dal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum antarzukana ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa qalban khashi'a wa da'watan mustajaba Allahumma as-sabr wa, syukur, wa, ala dalik, antas katira, wa alamin Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pengurus masjid ketua masjid Imam kita dan orang-orang tua kami para jamaah yang berada di masjid ini jazakumlokhrah atas kesempatan yang diberi kepada kami dan mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada hal-hal yang kurang berkenan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.